Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala amma ba'd Alhamdulillah uh, InsyaAllah saya akan uh, Memulakan video uh, Book review ataupun terjemahan bahasa, bahasa melayu dari lisensi buku uh, Tapi mungkin saya takkan buat uh, Video sebegini still kerap uh, mungkin ada tempoh waktu yang tertentu sebab ya kena faham sebab saya tak tahu sebab di zaman di zaman saya degree dahulu untuk habiskan satu buku agak mudah untuk habiskan baca satu buku tu agak mudah tetapi bila dah mula sibuk dengan uh, bila dah saya mula sibuk dengan research semua, semua kita baca paper kena kena buat simulation dia jadi orang kata apa Masa untuk membaca tu, membaca tu dah makin kurang Dan masa untuk bersosial tu pula makin banyak Itu <laughs> masalah kan tu okay, baik. Jadi, uh, buku pertama yang ingin saya nak buat review adalah Buku yang bertajuk Birth of, a Birth of a Theorem Yang ditulis oleh Cedric Villani Dan menariknya buku ni sebenarnya saya dah beli dua kali Eh tak, silap Saya pernah beli sekali Rasanya dalam tahun 2018 Masa saya nak mula-mula nak buat Uh, ataupun nak, nak mula buat PhD ataupun nak akhir-akhir habis PhD Saya tak ingat antara antara tu, antara dua tu pun sebelum tu lagi Tetapi sebenarnya buku ni saya simpan di rumah saya saya lama Dan kawasan rumah tu memang ada masalah dengan anak-anak eh. Jadi ada satu ketika tu saya tak perasan Buku ni dah habis dimakan oleh anak-anak Jadi saya pun alamak Buku dah kena makan anak kan? Kita pun sebab buku ni antara buku yang Favourite bagi saya Jadi bila buku ni dah Dia tak habis makan Tapi Kita kata cacat lah Tak boleh nak baca sangat lah Jadi kita pun macam Sedih Dan Alhamdulillah Ada seorang hamba Allah Kawan saya Dia hadiahkan buku ni Dia belanja saya buku ni Dan dia beli di Kinokuniya Kinokunia okay. Jadi mudah-mudahan Allah Memberkati uh, beliau Jadi kita masuk kepada siapakah pengarang iaitu Cedric Villani. Beliau lahir pada tahun 5 Oktober 1973 di Perancis dan kini beliau berusia 46 tahun. Hampir bayi dengan supervisor saya. Kan? <laughs> beliau seorang ahli matematik berbahasa Perancis dan juga beliau seorang ahli politik. Yang mana beliau sekarang ni terlibat dalam uh, sebagai ahli ahli, ahli ahli ahli kata apa? Ahli National Assembly. Tak uh, terjemah assembly ni saya, saya pun tak tahu Tapi dia punya equivalent dia, Kalau keadaan kat Malaysia ni equivalent dia macam Ahli parlimen lah Dia merupakan ahli parlimen bagi kawasan dia Okay baik Beliau menerima ijazah kedoktoran di Universiti Paris eh, Dia bukan Paris lah eh. Dia Paris di Universiti Paris Dauphin Pada tahun 1998 Saya pun tak tahu nak sebut nama macam mana kan Bunyi Perancis Saya tak kerti sangat Di mana beliau Uh, membuat penyelidikan PhD beliau di bawah seliaan Pierre Louis Lyon. Baik, Pierre Louis Lyon. Kini beliau berkhidmat sebagai profesor di Universiti Lyon dan juga sebagai ahli National Assembly bagi kawasan Essons 5 constituency. Uh, National Assembly ni seperti saya, saya buat uh, search wefish uh, search tadi. National Assembly ni dia punya ekorbele macam saya cakap tadi macam ahli parlimen bagi kawasan dia. Ah, macam tu. Okey, ini di lah sebenarnya batu kalau ah uh, tuan-tuan dan puan follow page dia Syediq Bilani banyak dia punya post tu tentang uh, beliau turun ke kawasannya macam tu lah. Ha, baik. Dan Syediq Bilani ni dia, dia punya dia punya bidang banyak dia punya hasil kerja tentang persamaan-persamaan persamaan pembezaan separa, geometri Riemannian dan ataupun geometri Riemannian ni dia punya terjemahan English dia Riemannian geometry dan juga fizik bermatematik ataupun Uh, Matematikal Fizik okay. Dan beliau menerima Pingat Fields di atas usahanya Berkenaan lembapan Landau Dan persamaan Boltzmann pada tahun 2000, saya tak 2010 ke lebih macam tu okay. Jadi, kalau kita, kalau kita lihat Beliau ni, dia Nak cakap macam mana eh? Untuk seorang ahli matematik, beliau ni Agak seorang yang Pandai bergaya Beliau ni seorang so, yang pandai beri. Tengok kalau macam biasa kalau orang ahli Matematik, matematik Light Moon Dia punya orang kata apa. Atap pakaian macam ni Masa beliau bagi lecture dekat Dekat universiti dia pakai macam ni juga. Kadang-kadang kalau tengok video-video lecture beliau di YouTube Pakai macam ni juga. Biasa kadang-kadang kalau orang matematik ni Paling smart pun pakai Pakai yang kita kata apa Paling smart pun pakai ni kata kan Pakai tie apa semua. Pakai skot Pakai pakai, pakai, pakai Kan? Dia dengan Dengan Dengan bow dia macam ni kan Dengan apa Ini pun saya tak tahu nak cakap macam mana. macam bentuk labah-labah Puan ada kan ha. Tapi beliau sebagai untuk Sebagai ahli matematik saya, saya boleh katakan beliau ni pandai bergaya Pandai bergaya baik Dan beliau ni pun macam Kalau kita baca buku ni Beliau selain daripada seorang ahli matematik Beliau agak puitis juga Sebenarnya agak puitis Baik jadi berkenaan dengan buku ni, buku ni lebih kepada autobiografi. Yang mana sebenarnya buku ni, oleh kerana buku, sebab, sebab apa buku ni autobiografi, sebab buku ni, setiap bab di dalam buku ni merupakan petikan daripada catatan harian dia ataupun petikan daripada diary dia. Yang mana keba, uh, catatan ni, dan tak semualah catatan sebenarnya yang diambil kepilih sahaja, yang mana catatan tersebut diambil dipetik yang mana daripada tahun 2008 sehingga tahun 2011. Yang mana sebenarnya kalau kita lihat tahun 2008 sehingga 2011 ni merupakan tempoh-tempoh tempoh di mana beliau dengan kita kata collaborator dia melakukan penyelidikan tentang lembapan landau dan persamaan, persamaan Boltzmann tadi. Sebab tu sebenarnya beliau dapat buku, dapat hadiah tadi sebenarnya di atas hasil penemuan mereka tadi. Dan Buku ini sebenarnya buku ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana perjalanan hidup mereka dalam tempoh tersebut mereka berusaha untuk dapatkan idea bagaimana nak menyelesaikan masalah yang mereka cuba nak selesaikan. Baik. Nah kalau kita lihat di akhir bab ni, setiap akhir bab dalam buku ni mesti di di dengan Uh, kadang-kadang salinan email, email, email ni biasanya email di antara beliau dengan collaboratornya Kadang-kadang beliau sertakan di akhir bab letak fakta-fakta matematik Jadi fakta-fakta matematik ni kadang-kadang nampak macam buku teks lah ya, Buku teks, kadang ada teori, ada proposition apa semua kan Beliau juga kadang-kadang letakkan dalam setengah bab letakkan Di akhir bab tersebut beliau letakkan biodata-biodata ahli matematik yang terpilih uh, Macam macam Isaac Newton, John Fourier, eh, Joseph Fourier dan sebagainya Berhentasi zaman, tapi tak semualah ada yang terpilih yang berkaitan dengan uh, topik perbincangan beliau dalam buku ni. Kadang-kadang boleh letakkan anekdot dan juga puisi. Ha, sebab beliau ni agak poetis, sebab tu kita akan nampak bahasa-bahasa dia agak macam bahasa sastra. Macam, dia dia kita boleh baca rasa macam macam baca novel, sebab kita boleh rasa dia punya beliau punya Sentimen, kita kita boleh rasa sentimen dia. Kita faham benda tu. Dan sebenarnya buku ni selain daripada itu juga kalau kita buka kalau kita buka preface mukadimah, beliau kata buku ni cubuh beliau cuba untuk menjawab persoalan bagaimana rasanya menjadi seorang ahli matematik. Ha, bagaimana rasanya menjadi seorang itu dalam dalam dalam dia punya preface dia sebab apa? I am often asked what is what is like to be a mathematician what a mathematician's daily life is like, how a mathematician's work gets done, in the pages that follow, I try to answer these questions. Ha. Lepas tu, kalau tuan-tuan dan perempuan berminat nak tahu ahli matematik ni kerja dia macam mana, kerja dia macam mana, saya cadangkan untuk tuan-tuan baca buku ni. Saya cadangkan untuk tuan-tuan baca buku ni. Tapi, tetapi mungkin tuan-tuan dan perempuan akan, akan ada, macam saya sebutkan tadi, ada setengah akibat, beliau letakkan sekali fakta-fakta matematik. Yang mana mungkin fakta ni agak pening, memeningkan kepala bagi orang yang tak ada background yang tak ada yang tak pernah belajar ijazah sarjana muda dalam matematik ataupun sains matematik. Jadi mungkin ada setengah ada setengah bahagian dalam buku ni agak memeningkan kepala. Tetapi sebenarnya kalau macam mungkin tuan-tuan dan -tuan puan kata tanya apa sebenarnya persamaan Boltzmann, apa sebenarnya lembapan andau benda-benda tu dah diceritakan dalam buku ni. Jadi, kalau tuan dan puan jangan risau. Kalau tak faham, boleh baca balik. <laughs> Okey, boleh baca balik. Dan buku ni special bagi saya sebab dia sebenarnya dekat dengan jiwa, dekat dengan kehidupan saya sebagai seorang ahli matematik. Jadi, benda ni pun sebenarnya sebab even lepas saya mulakan pengajian master, saya sebenarnya masih antara benda yang Persoalan yang besar yang belum saya dapat jawab adalah Macam mana sebenarnya ahli matematik, matematik ni bekerja? Itu yang saya tak dapat nak, nak, nak, nak, tak dapat nak gambarkan Sebab tema tentang kehidupan ahli matematik ni kurang di, di, Diketengahkan kepada masyarakat Tak ada orang tahu Bahkan sebenarnya pers, bahkan sebenarnya apa itu matematik pun ramai orang ramai orang tak tahu Ramai orang salah faham Ramai yang menyangka bahawa matematik ni apa yang mereka dah belajar masa sekolah. Apa yang mereka dah belajar masa sekolah. Satu kadang-kadang bila orang tanya saya kan. <coughs> uh, buat PhD buat master dalam matematik ni macam ni. Saya saya bagi perumpamaan, saya tak tahu lah perumpamaan ni bet, bet, bet, betul ke tidak kan. Tapi saya cuba. Dan ini memang jawapan yang saya bagilah. Hai, saya, saya saya katakan kepada mereka Buat PhD, buat master dalam matematik ni umpama jawab soalan. Jawab soalan exam. Okey. Tapi beza dia, okey. Jawab dalam soalan exam, ada time limit. Ada masa yang kita kena patuhi. Habis time limit tak boleh jawab dah. Okey. Tapi beza dia dengan exam. Beza dengan exam. Okey. Uh, dalam exam jawapan memang dah ada. Mustahil nak kata jawapan tu, jawapan, jawapan tu tak ada. Tak ada. Tak ada soalan yang begitu dalam exam matematik, tak. Tetapi untuk PhD dan master dalam matematik ni, kita akan berhadapan dengan persoalan yang mana mungkin ada jawapan, mungkin tak ada jawapan. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi biasa dia kalau PhD ni kita cuba untuk jawab persoalan-persoalan tertentu lah sebenarnya. Ha. Jadi, begitulah. Ha. Yang mana benda sebenarnya, kita pun tak tahu jawapan kita betul ke tak kadang-kadang. Kadang-kadang kita pun tak tahu jawapan kita tu betul. Kadang-kadang. Dan itu sebenarnya nature kerja seorang ahli matematik. Okey, baik. Jadi mungkin ada yang tertanya, buku ni berapa harga? Okey. Kalau setakat yang saya cuba tengok di dua dua website, dua laman laman laman sasawang, satu Kinokuniya Malaysia dan satu lagi book depository, kalau di Kinokuniya buku ni dipunya range antara 50 sa, 52 ringgit sampai 120. Biasa 120 ni hard cover lah kot, kan? Dia pun tak tahu. Okey, baik. Tapi kalau tengok dekat depository, okey yang yang 45 51 RM ni saya saya ada lah. Yang ni pun yang kawan saya belikan untuk saya. Okey. Kalau tengok di book depository, lagi murah daripada harga dekat dekat Kinokuniya. Lagi murah. 40 daripada 43, 44 sampai 50-an. Kita kata besar beza harga dia kan. Macam Nishan juga ada beli dekat Kino tapi kalau macam book depository ni, ni kena tunggulah, satu benda kena tunggu ha, Mungkin lama dah lah, dia, book depository dia, dia ambil daripada luar, daripada overseas Jadi take time juga Mungkin sebulan lebih, sebulan dua lebih Kalau macam di Kino Kalau pergi ke kedai dapat terus Dapat terus, kalau beli Melalui page Mungkin seminggu dapat ha, Mungkin seminggu dapat sebab so, saya pernah Order buku juga daripada Kino Melalui kita order kat website Dalam Seminggu jugalah sampai, seminggu Ha, dia tak lama macam kita order dekat book depository jadi. Okey, itu jelah beb. Ikut cerita rasa tuan-tuan dan -tuan kalau rasa nak jimat dan sanggup tunggu boleh order dekat book depository. Kalau rasa tak sanggup tunggu boleh nak cobakan duit sikit <laughs> pergi kat Kino setting. Okey, baik. Jadi itu saja uh, Buku uh, book review untuk kali untuk kali ini. insya Allah, uh, kita akan bertemu lagi dalam sesi book review akan datang tapi tak tahu bila. Tak tahu bila. Baik.